Selamat Tahun Baru, semoga berkah umur Selamat Tahun Baru, semoga sehat selalu Selamat Tahun Baru, Indonesia makin maju Jangan sampai kita mau, dipitnah dan diadu Baru tingkatkan semangatmu selamanya yang uh -huh. Bangkitkan rasa cinta untuk Indonesia Selamat tahun baru, semoga berkau Sampai kita mau di fitnah dan diadu. Selamat Tahun Baru, tingkatkan semangatmu. Selamat Tahun Baru, marilah kita maju. Selamat Tahun Baru, mari saling membantu. Tentangkan negeri ini, dari ujung sampai penjuru. Selamat Tahun Baru.